Merasa paling pintar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 Penjilat berkedok bijak, bicara seindah dakwah Penjilat berkedok bijak, kata-katamu serapi saja ha -ha, Penjilat berkedok bijak, yang kurasa hanya ingin terlihat Paling hebat di antara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 Sehat dengan nak sehatku aku benar di jalanku selama tak menyimpang di keyakinanku hahaha penjilat berkedok bijak bicara seindah dakwah penjilat berkedok bijak kata katamu serapi saja Aha. Jilat berkata, "Bijak yang kurasanya ingin terlihat paling hebat di antara." Dengan keyakinanku Aku sehat dengan akal sehatku Aku benar di jalanku selama tak menyimpang di keyakinanku Pencilat berkedok bijak Bicara seindah dakwah Penjilat berkedok bijak Kata-katamu serapi saja Penjilat berkedok bijak Yang kurasa hanya ingin terlihat Paling hebat Di antara orang hebat Kedok bijak Pencilat Berkedok bijak Pencilat Berkedok bijak Pencilat Berkedok bijak